Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Daniel Anjar Simanjuntak, Juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses milad ke-13 SD Muhammadiyah 2GKB Berlian School Semoga Berlian School menjadi sekolah sehat Berstandar internasional dan dapat mencerahkan Masa depan siswanya Semoga siswa-siswa SD Muhammadiyah 2 GKB Semurni berlian Secerah berlian Dan masa depannya Juga sebaik berlian Sekali lagi selamat dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh